halo semuanya selamat pagi Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke eh, sekarang eh, kita sudah masuk di sesi ketiga ya rekan-rekan dimana di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang siklus hidup Perangkat lunak nah ini beberapa gambaran ya kita sudah melangkah ke tahap rekayasa perangkat lunak dan ini adalah gambaran materi kita di ke depan-kedepannya ya. Nah, ada pun konten yang akan kita bahas pada hari ini. Tunggu saya record dulu. Recording in progress. Yang pertama tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kedua tentang pemodelan dan desain perangkat lunak, yang ketiga implementasi perangkat lunak, keempat kemudian perangkat lunak, dan yang kelima adalah perumusan perangkat lunak. Ini semuanya masih gambaran ya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih luas lagi. Oke, yang pertama kita bahas tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak mana eh, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih sebenarnya siklus hidup perangkat lunak itu jadi siklus hidup perangkat lunak adalah urutan hidup atau life cycle ya dari sebuah perangkat lunak berdasarkan perkembangan perangkat lunak itu sendiri yang ditentukan oleh eh, pengembangnya ya orangnya sendiri, orang yang melakukan pengembangan eh, perangkat lunak itu sendiri, jadi yang menentukan eh, siklus hidupnya adalah pengembang, jadi rekan-rekan E, harus menggarisbawahi ini bahwa siklus hidup perangkat lunak itu yang e, menyusun atau melakukan urutannya itu adalah pengembangnya sendiri, itu ya. Kemudian e, hal ini dapat ditentukan oleh fungsional dari sebuah perangkat lunak, apakah akan menjadi usang atau mati, ataukah akan lahir kembali dalam bentuk berbeda menggunakan model proses tertentu, apakah? perangkat lunaknya adalah perangkat lunak yang langsung habis ataukah perangkat lunak yang dapat diperbarui yang sempat kita bahas ya pekan lalu ada yang tanya kan kalau oh, nggak salah Pak Haryu ya tanyakan atau di kelas sebelah saya lupa oke kita lanjut Nah, pengembangan daur hidup perangkat lunak, atau siklus hidup perangkat lunak, atau sistem light cycle itu adalah menggunakan berbagai metodologi LC itu telah dikembangkan untuk memandu proses yang terlibat yang ada di dalam RPL. Seperti ada beberapa model ya, pertama model air terjun atau waterfall ya, kita biasa sebut juga waterfall, tapi kalau bahasa Indonesia-nya metode model R7, kemudian ada RAD atau Rapid Application Development, ini biasanya untuk mobile programming. Kemudian ada Joint Application Development, dan eh, metode R-Manchel dan Spiral Model. Selanjutnya kita akan bahas ke analisa kebutuhan. Nah, analisa kebutuhan ini adalah tahap menganalisa masalah dan kebutuhan yang harus diselesaikan dengan sistem komputer yang akan dibuat. Nah, tahap ini berakhir dengan pembuatan laporan kelayakan yang mengidentifikasi kebutuhan sistem yang baru dan merekomendasikan apakah kebutuhan atau masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sistem komputer yang ada. Jadi, rekan-rekan kebetulan karena sudah mengambil mata matakuli analisis proses bisnisnya nah inilah yang dimaksud dengan analisa kebutuhan. Setelah kita melakukan analisa, rekan-rekan eh, kemarin disuruh buat laporan akhir. Kalau memang ini adalah kelas yang saya ajar, itu pasti eh, melihat benar ya eh, apa yang dimaksud dengan analisa kebutuhan. Jadi rekan-rekan melihat, mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mencari solusi dalam bidang komputer. Apakah sesuai atau tidak, Apakah memang dapat diselesaikan dengan sistem komputer atau tidak? Selanjutnya, tahapan pemodelan dan desain setelah kita melakukan analisis, ini rekan-rekan beberapa mungkin sudah pernah mencoba pemodelan dan perancangan perangkat lunak. Nah, tahap ini melakukan rancangan desain sistem. Nah, tahap ini memberikan rincian kinerja program dan interaksi antara user dan program. Bisa saja modelnya UML, k atau DFD, atau ada berbagai banyak jenis model perancangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya di bagian implementasi perangkat lunak. Nah, kalau bagian implementasi ini, tahap ini adalah spesifikasi desain yang telah dibuat untuk diterjemahkan ke dalam program. Jadi, setelah kita melakukan analisis kebutuhan, kemudian kita membuat perancangan untuk dilakukan implementasi. Ya, jadi beda ya perancangan ketika analisis. Rekan-rekan, ingat. Ketika analisis, rekan-rekan pakai apa? Di analisis proses bisnis kemarin, rekan-rekan pakai apa? Beda ya desain ini, perancangan ini dengan analisis kebutuhan. Beda ya pemodelan perancangan, nah, di analisis kebutuhan ada bagan interaksi juga. Nah, seingat rekan-rekan, waktu analisis kebutuhan kemarin, di analisis proses bisnis, rekan-rekan menggunakan apa? Coba saya tes. di sini ada masalah yang saya ajar, kayaknya bukan ya. Uh, ya. ya, Pak ya? Kemarin sih pas analisis proses bisnis, hmm? bu itu diajar Bu Vika ya Bu, jadi oh. kita diberi kebebasan sih bu pakai program apa maksudnya flowchart kan bikin semacam dia apa namanya use case ya bu ya semacam mungkin mas Ryan bisa menambahkan ya sama bu ya bikin semacam alur tapi lebih ke alur proses bisnisnya gitu bu ya. pakai flowchart ya Oke, okay, oke. Okay. Jadi ya eh di analisis kebutuhan biasanya kita menggunakan boleh menggunakan itu semua. Boleh menggunakan voucher, boleh menggunakan use case. Eh untuk di analisis kebutuhan biasanya cenderung kita menggunakan e, BPMN ya, Business Process Model and Notation. Nah, itu biasanya kita gunakan untuk di analisis kebutuhan. Nah, yang use case, voucher, itu biasanya kita buat di di sini. Di FD, itu semuanya umumnya UML. Itu kita buat di pemodelan desain perancangan. Itu biasanya kayak di sini ya. Setelah kita melakukan analisis bisnis, masuk ke laporan. Nah, kita sudah di ACC, kita lakukan perancangan untuk masuk ke implementasi. Nah, tahap ini adalah spesifikasi desain yang telah dibuat untuk diterjemahkan. Jadi, setelah kita buat desain sedemikian rupa programmer sudah siap untuk melakukan implementasi, menyiapkan program dan instruksi yang sudah ada di desain sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan implementasi menggunakan instruksi-instruksi pemrograman, kita tentunya melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, tahap ini semua program ini digabungkan dan diuji sebagai satu sistem yang lengkap, untuk menjamin semua bekerja dan memenuhi kebutuhan penanganan masalah, jadi eh, biasanya ada tester ya, bisa juga langsung ke eh, pemilik projectnya atau ke pimpinan project dulu. Jadi tergantung, tadi sudah kita ganti bawahi bahwa alur siklus hidup tangkar lunak ditentukan oleh pengembangnya, tapi baiknya seorang pengembang itu tahu keilmuan RPL terlebih dahulu ya, supaya tidak kacau balau dalam menyusun siklus hidup pengembangan perangkat lunaknya. Selanjutnya perawatan perangkat lunak. Nah tahap ini merupakan pengaplikasian program yang telah dibuat untuk digunakan secara utuh. Jadi sudah di-analisis di kebutuhan, kemudian didesain, diimplementasikan, kemudian diuji. Nah ini adalah tahap pengaplikasiannya supaya dapat di gunakan secara utuh. Dan masalah baru yang muncul ketika pengaplikasian sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem yang baru. Jadi ketika sudah diimplementasikan, itu bukan bagian dari testing rekan rekan itu masuk bagian perawatan dan pemeliharaan perangkat, karena itu sudah diaplikasikan atau sudah di ACC sebelumnya, itu masuk sebagai masukan. Jadi rekan rekan nanti kalau di bagian manajemen proyek, kalau sudah diaplikasikan, jangan sampai menganggap itu sebagai testing tapi anggap itu sebagai bahan masukan untuk perbaikan sistem selanjutnya. Itu masuk ke pemeliharaan perangkat. Oke, nah karena kita baru membahas bagian-bagian siklus hidup perangkat lunak, nanti kita akan bahas model-modelnya, nanti kita bahas tugasnya. Terus kita buka dulu sesi sharing dan tanya-jawab, silakan. yang mau bertanya atau sudah jelas? ya mungkin ini bu kalau yang saya pahami hmm. materi hari ini tuh ini ya ter, uh, kurang lebih terkait istilah ini bu ya sdlc ya bu ya. ya. Yeah. software development life cycle. Life cycle ya. Ya. Oke, okay, benar ya Pak Ryan, jadi kita masih bahas di SDLC. Nah, semuanya itu ada tahapannya masing-masing nantinya yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, okay, karena mungkin sudah cukup jelas, kita bahas di tugasnya. Jadi, di sini rekan-rekan ada dua model tugas, ya. silakan dipilih. Di sini ada model A dan model B untuk tugas satunya. Pertama, boleh model poster di mana rekan-rekan diminta untuk membuat poster ilmiah ya, model siklus hidup perangkat lunak dari salah satu model di bawah ini misalnya menggunakan model waterfall dijelaskan ya poster ilmiah ya. e, rekan-rekan mungkin sudah tahu atau ka application, atau model V prototype model spiral model simple interaction model send model kebetulan di sini ada 9 orang jadi mungkin saya terapkan aja ya Mungkin bisa dibantu tulis. Eh, ketertingkatnya siapa? Ya, gimana, Bu? Siapa? Suaranya hilang, Pak Rayan. Keluak kelasnya, kelasnya Pak Rayan, Bu. Mas, haryo, ya. Bu. Saya <laughs> <laughs> sarin tunjuk. Lama-lama Pak Hikman yang iya yang... Memang Mas Hikman, Bu, sebenarnya. <laughs> Takut saya, kata Pak Hikman. <laughs> saya bertemu Bu. Hah? Boleh bertanya? Iya, silakan Pak Hikman. Kalau saya tuh habis baca-baca kan, uh -huh. kemarin juga, udah bikin uh -huh. apa, udah main bikin poster-poster gitu. Terus yeah. ini ya, menemuin waterfall model sama SDLC itu sama gak, Bu? Uh, waterfall sama SDLC itu berbeda, Pak. Berbeda ya, Bu? Iya. Yeah. Karena saya nemuin kemarin tuh, uh -huh. ada yang mengatakan, bahwa waterfall model itu sama, sama. Hmm. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Baik. Jadi, kayak gini ya. Kita tadi sudah dijelaskan ke paraian bahwa yang kita bahas ini SDLC secara luas. Jadi, waterfall dengan SDLC berbeda, tapi waterfall itu bagian dari SDLC, kayak gitu Pak Hikman. Jadi disebut memang disebutnya Waterfall SDLC, kayak gitu. Mungkin dibacanya kayak gitu ya. Berbeda tapi satu bagian, kayak gitu mungkin ya. Ininya, eh, secara singkatnya. Oke, eh, di sini karena ada Pak Anugrah juga, kita sebut saja ya. Jadi, Mas Anugerah Sakti, silahkan buat model waterfall ya. Pilih mau buat posterinnya atau makalah. Iya, ya, Bu. Oke. Jadi, jadi bagiannya Mas Anugerah Sakti waterfall ya. Oh, jadi langsung saya waterfall ya, Bu? Iya, langsung saja. Tinggal pilih mau makalah atau model poster ya, Bu. selanjutnya Mbak Lia Ayu Karima karena tidak ada mungkin bisa disampaikan ya rekan-rekan ada grupnya enggak? ya Bu nanti saya sampaikan Bu oke okay. Mbak dia Ayu Karima boleh menggunakan graphic application di Development kemudian Pak Haryo model V. Ini jarang sekali ya, tapi mungkin eh, Pak Harjo bisa mengeksplorasi sesuatu yang baru ya, karena pada umumnya memang orang cuma menggunakan waterfall atau rapid application development atau prototyping model. Mungkin model ini bisa dieksplorasi ya Mas Harjo. Ya, terima kasih Bu. Okay. Kemudian ini Mbak Hensam Bata Ampang karena ada ko inactivity perannya Mbak Hensam... Pak atau Mbak ya saya tidak tahu. Pak Ence. Oh Pak Ence, oke. Okay. Prototyping model ya. Selanjutnya Pak Hikman nih. Pak Hikman pakai spiral model ya Pak Hikman. Baik Bu. Pak Nabil ya selanjutnya Pak Nabil simple interaction design model. Pak Nabil hari ini tidak hadir ya. Kemarin hadir. bukan lalu. Pak Ranotgana star simple Eh, sudah sampai mana tadi? Star life cycle model ya, Pak Ranu. Kemudian parayan ini sesuatu yang jarang juga Start life cycle model ya, Pak ini? Oh yeah, ternyata rekamannya. Oh. Tidak. Berarti Para... Pak sama Mas Rayan sama ya Bu ya? Star life cycle ya Bu? Iya. Siap. Itu bikin makalah Bu apa bikin Pilih. posternya Bu? Dipilih. Salah satunya apakah tugasnya mau model A atau model B? Oh baik bu. Oke. Nanti saya upload ininya ya. plot pengumpulan tugasnya. Pak Wijak sana. Pak Wijak boleh pakai rapid application development ya. Ya, sudah ya. Oke. Mana semuanya sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, mau ya. izin bertanya tentang format pembuatan hmm? makalah yang rapi. Ini ya, Bu, ya. Uh -huh. uh, apakah pakai cover, kata uh -huh. pengantar, daftar isi, semacam itu, Bu? Oke. Okay. Uh, makalanya tidak perlu pakai uh, kata pengantar atau apa, cukup cover daftar isi, isinya, bagian-bagiannya. Dan penutup dan kesimpulan. Penutup itu kesimpulan ya, di dalamnya penutup yang ada kesimpulan. Dalam. Baik, Bu. Okay. Ada... Ano Bu, petunjuk tentang apa minimal maksimal halaman, Ibu? Oke, baiknya rekan-rekan minimal lima halaman ya. Boleh lebih. Saya Baik. lupa nulis di sini. Kalau poster formatnya bebas, Bu? Ya. Tempatnya bisa dibaca. Karena terkadang rekan-rekan ada yang buat poster tapi enggak bisa dibaca. ya. Yang penting bisa dibaca. Minimal. Oke, masih ada pertanyaan? Jelas, -jelas ya? Batasnya, Ibu? Batas Apa? pengumpulannya? Oke, batas pengumpulannya sampai sebelum UTS. Tapi jangan ditunda-tunda kalau misalnya bisa dilaksanakan segera, silakan. Sebelum tugas-tugas lain menyerang. <tuh> <tuh> ya. <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> Oke, okay, sudah jelas? Gimana? Bisa ada pertanyaan? Man, Bu, itu Mas Haryo yeah. tinggal upload aja Pak Bu. Upload apa? <tuh> ya, itu tugasnya. Begitu dibuka, langsung upload hari ini. <tuh> oh, sudah dikerjakan. Oke, okay, baik, Pak Haryo. Oke, okay, bagaimana? Ada yang mau di -sharing atau Ada yang mau ditanyakan lagi? Rahifman, yang tapi beda Pak Hikman, ini suaranya apa di saya saja ya yang suaranya bermasalah? Iya, Bu. Memang putus-putus ya Oh, oh, iya. Yeah. Saya kira sinyal saya bisa via chat Pak Hikman. Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa penikian, nggak apa-apa. gimana Pak Hikman mau dilanjutkan pertanyaannya tuh? kalau oh, sudah sampai oh mas Hikman udah bikin malah tuh itu kasih pakai apa Pak Hikman coba harus ada yang dibenarin katanya oke okay. pakai apa sebelumnya Pak Hikman kalau misalnya sudah ada nggak apa-apa kalau mau melanjutkan itu nggak apa, -apa. Kemarin tuh pakai kanva Bu. Oh, bikin ini poster. Maksudnya ya. ini e, pakai metode yang mana, Pilih metode yang mana Pak Hikman? Oh, yang waterfall itu Bu. Waterfall. Oke, okay, kalau mau mau, mau lanjutkan itu nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa Pak Hikman. Daripada buat lagi. Iya, <laughs> nggak apa-apa. Tapi <laughs> perbaiki ya. Jadi beda ya SDLC sama waterfall ya. Oke, saya tadi coba gimana eh, Pak Nabil? Pak Nabil permuncul. Ya Bu. Ya, gimana Pak Nabil? Apakah sudah paham materi hari ini atau eh, masih ada yang kurang jelas? Terbu, ini masih uh, apa? Masih nyambungin koneksi dulu, bahasa baru nyambung ya Bu. Iya, iya, oke, okay. iya, iya, iya, iya, iya, ini, Bu, mau nego. Kalau boleh, Bu, tadi kan saya, apa tadi mau ini, Bu? Nego tema. Kalau boleh, Bu, oh, Nego, oke, okay. iya, tadi kan saya kebetulan Star Life Cycle model itu sudah ada, Bu. Ya, sudah nah. sama. Kalau hmm. boleh, saya ya terkait tadi kan Waterfall nah. sudah ada, ya Bu. Mungkin saya ya. jauh saja, Bu. Kalau boleh, Bu, oke, okay, boleh-boleh. Silahkan, silahkan. Boleh Bu ya, saya... saya Ya kira -kira. boleh, ya Siap boleh. Uh -uh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ayang Ya Pak, eh, Pak Nabil, karena mungkin masalah sinyal, saya juga record. Nanti mungkin saya upload ya kemarin hari ini. Eh, Pak Nabil, eh, di sesi ketiga ini kita sudah masuk di tugas satu, jadi kalau mau mengerjakan tugas segera sebelum tugas-tugas lain menyerang ya, setelahkan dikerjakan Pak Nabil supaya bisa lebih efisien pengerjaan tugasnya. Waktunya pun panjang, tetap sampai sebelum OTS. Oke, tadi kita sudah bahas beberapa model siklus hidup perangkat lunak yang dimana yang kita bawahi bahwa siklus hidup perangkat lunak itu yang menentukan siapa pengembangnya sendiri. Namun, Metode-metode pengembangan perangkat lunak ada banyak ya. Ada banyak, silakan bertanggung pilih. Itulah salah satu alasan kenapa kita perlu untuk belajar keilmuan rekayasa perangkat lunak supaya kita sendiri sebagai pengembang tidak salah langkah dalam menentukan siklus hidup perangkat lunak. Oke, jadi cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya. Eh, mohon maaf kalau misalnya dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Barbelahai Taufiqal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buanyak. Recording stopped.